Sembilan alasan mengapa pemuda harus paham politik. Pemuda merupakan generasi yang sangat penting bagi masa depan suatu bangsa. Pemuda memiliki peran besar dalam menentukan arah dan tujuan negara ke depan. Salah satu hal yang sangat penting bagi pemuda adalah memahami politik. Pemuda memiliki peran penting dalam membangun dan menjaga demokrasi di Indonesia. Namun, untuk terlibat secara efektif dalam politik, Pemuda harus memiliki pemahaman yang baik tentang politik dan pentingnya partisipasi politik. Berikut ini adalah sembilan alasan mengapa pemuda harus memahami politik. 1. Mempengaruhi perubahan politik Politik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Pemahaman politik yang baik akan membantu pemuda mempengaruhi kebijakan politik dan menghasilkan perubahan positif dalam masyarakat. Misalnya dengan terlibat dalam pemilihan umum, pemuda dapat memilih pimpinan yang memiliki visi dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Melindungi hak asasi manusia Politik berhubungan erat dengan hak asasi manusia. Pemahaman yang baik tentang hak asasi manusia akan membantu pemuda memperjuangkan dan melindungi hak-hak asasi manusia yang selama ini sering diabaikan atau dilanggar. Dalam konteks Indonesia, pemuda harus memahami isu-isu seperti hak-hak minoritas, hak-hak perempuan, hak orang-orang miskin, hak-hak anak, dan bahkan hak-hak pemuda itu sendiri. Tiga, Meningkatkan partisipasi politik Partisipasi politik dari masyarakat, termasuk pemuda, Sangat penting dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. Dengan memahami politik, pemuda dapat menjadi lebih aktif dalam partisipasi politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik seperti memilih dalam pemilihan umum, terlibat dalam kampanye politik, dan menjadi anggota partai politik merupakan cara untuk mempengaruhi kebijakan politik. Empat. Meningkatkan Kesadaran Sosial Pemahaman politik juga membantu pemuda meningkatkan kesadaran sosial tentang isu-isu yang terkait dengan masyarakat. Pemuda dapat memahami permasalahan yang ada di masyarakat, seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, serta berpartisipasi dalam solusi untuk mengatasinya. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat solidaritas sosial. 5. Menjadi Pemimpin Masa Depan Pemuda adalah generasi masa depan yang akan memimpin negara ini. Dengan pemahaman politik yang baik, pemuda dapat menjadi pemimpin yang kompeten dan bertanggung jawab. Pemuda dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat dan membangun negara yang lebih baik. Melalui partisipasi politik, pemuda dapat memperoleh pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin masa depan. 6. Mempengaruhi arah kebijakan negara Pemuda yang memahami politik dapat mempengaruhi arah kebijakan negara ke depan. Mereka bisa memberikan masukan atau kritik yang konstruktif bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik demi kepentingan rakyat. Pemuda juga dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang mereka yakini dapat membawa perubahan bagi negara ke arah yang lebih maju. 7. Membantu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Pemuda yang paham politik dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Mereka dapat memanfaatkan hak-hak mereka seperti hak memilih dan dipilih serta hak berpendapat dengan baik dan bertanggung jawab. Pemuda juga dapat mengetahui kewajibannya sebagai warga negara, seperti membayar pajak dan mematuhi hukum yang berlaku. 8. Menumbuhkan rasa kepedulian terhadap negara. Pemuda yang memahami politik akan lebih memiliki rasa kepedulian terhadap negara. Mereka akan lebih menghargai keragaman budaya, mengedepankan hak asasi manusia yang tinggi, dan merespons dengan cepat ketika ada masalah yang terjadi di sekitar mereka. Pemuda yang memiliki rasa kepedulian terhadap negara akan lebih bersemangat memperjuangkan kepentingan negara dan rakyat. 9. Memperkuat kualitas kepemimpinan Pemuda yang memahami politik akan lebih mudah mengembangkan kualitas kepemimpinan. Mereka akan memahami arti penting dari kepemimpinan yang bertanggung jawab, adil, dan beretika. Pemuda yang paham politik juga dapat belajar dari pemimpin-pemimpin besar di dunia politik dan mengaplikasikan nilai-nilai positif yang ditemukan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pemahaman politik sangatlah penting bagi pemuda. Mereka harus memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, meningkatkan partisipasi politik, menumbuhkan rasa kepedulian terhadap negara, dan memperkuat kualitas kepemimpinan. Dengan memahami politik, Pemuda dapat memberikan kontribusi positif bagi negara dan masyarakat. Pemuda harus memahami pentingnya politik dalam kehidupan masyarakat dan memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan memahami politik, pemuda dapat mempengaruhi perubahan politik, melindungi hak asasi manusia, meningkatkan partisipasi politik, meningkatkan kesadaran sosial. Pertanyaannya adalah, sejauh mana tingkat kesadaran politik pemuda di Indonesia? Data terbaru mengenai tingkat kesadaran politik pemuda di Indonesia belum tersedia secara menyeluruh. Namun, terdapat beberapa penelitian dan survei yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran politik pemuda di Indonesia. Salah satu survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Sosial Politik Universitas Indonesia pada tahun 2019 menyatakan, bahwa sekitar 38,4 persen dari 1.200 responden dengan usia 17 sampai 25 tahun di Jakarta memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi atau sangat tinggi. Sementara itu, sekitar 39,7 persen responden memiliki tingkat kesadaran politik yang sedang, dan 21,9 persen responden memiliki tingkat kesadaran politik yang rendah atau sangat rendah. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Namun perlu diingat bahwa, survei ini dilakukan terhadap sampel yang terbatas dan hanya mencakup wilayah Jakarta, sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi pemuda di Indonesia. Selain itu, terdapat juga survei lain yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda, tergantung pada metode dan pengukuran yang digunakan. Oleh karena itu, Perlu dilakukan penelitian dan survei yang lebih luas dan representatif untuk mengetahui tingkat kesadaran politik pemuda di Indonesia secara lebih akurat. Lalu, apa saja tantangan pemuda dalam politik? Satu, salah satu tantangan terbesar dalam peran pemuda dalam politik adalah minimnya partisipasi politik pemuda. Banyak pemuda yang kurang tertarik atau tidak tertarik sama sekali terhadap politik. Kebanyakan pemuda lebih memilih untuk fokus pada kegiatan yang lebih langsung menghasilkan keuntungan pribadi, seperti bekerja dan mengembangkan karir. 2. Sedikitnya kesempatan untuk terlibat dalam politik juga menjadi kendala besar bagi pemuda. Kebanyakan pemuda masih menganggap bahwa dunia politik sebagai wilayah yang eksklusif dan hanya dimiliki oleh kalangan tertentu, seperti kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan dan uang. Akibatnya, sulit bagi pemuda untuk terlibat secara aktif dalam politik. Tiga. Selain itu, pemuda juga sering menghadapi masalah kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam politik. Banyak pemuda tidak memahami proses politik yang kompleks dan tidak tahu bagaimana cara mempengaruhi kebijakan politik yang dihasilkan. Oleh karena itu, mereka merasa tidak memiliki kemampuan atau kepercayaan diri untuk terlibat dalam politik. Meski banyak tantangan, peran pemuda dalam politik di Indonesia juga memiliki peluang yang besar. Dalam beberapa tahun terakhir. Ada tren yang menunjukkan bahwa pemuda semakin tertarik dan terlibat dalam politik. Pemuda memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengorganisir gerakan politik dan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi mereka. Semoga tren ini akan lebih baik dan berkembang ke arah yang lebih konstruktif. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.